V5132 kerusakannya tekan tombol power dia nyala tapi cuma 5 detik langsung mati 5 detik nyala langsung mati sebelum mulai jangan lupa dulu klik subscribe like, comment dan share di bawah ini oke kita mulai yang pertama kita lakukan adalah bongkar dulu pada bolt board boltnya ini kemudian kita buka dulu casingnya Oke ini telah saya buka casing bagian bawahnya cukup mudah ini kita lakukan adalah service pada tombol powernya yang sering bermasalah kemudian pada prosesor dan chipset di bawah ini gantilah pastanya dengan pasta yang seperti ini. Oke, ini telah saya, saya selesai saya servis. Kemudian kita coba pasang dulu casingnya. Oke, Seperti ini. Okay. Kemudian kita tes jalankan And power. Oke okay, menyala. Semoga berhasil ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe nya, like, comment dan share video ini. Biar saya Sering berbagi video-video yang bermanfaat untuk semuanya. Kita tes masuk Windows dulu. <tuh> Masih loading, Acer. Oke, okay, inilah caranya V5132 kerusakannya tekan tombol power 5 detik langsung mati 5 detik langsung mati seperti itu seterusnya oke sepertinya sudah berhasil kita tes dulu dengan muter video atau musik ya Oke, mantap. Demikianlah caranya servisnya. Klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.